Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita memulai doa kita, marilah kita memohon ampun atas segala dosa dan segala kesalahan yang kita perbuat. Allah yang Maha Rahim,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 ampunilah aku orang berdosa. Amin. Ya Bapa, Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat dan rejeki yang Kau limpahkan kepada kami. Betapa besar rasa bahagia dan sukacita yang kami peroleh darinya. Bapa, pada kesempatan ini kami memohon kepadamu Agar selalu melimpahkan kami hari ini dengan rejeki yang lancar, selalu penuhilah hari kami dengan rejeki yang kami peroleh dari pekerjaan yang baik. Marilah kita hening sejenak sambil menyebutkan permohonan atau wujud doa pribadi kita. Ya Bapak, Limpahkanlah pula rezeki kepada orang-orang yang belum menerimanya, biarlah mereka ikut merasakan apa yang orang lain nikmati, serta tolonglah mereka agar terbebas dari kesengsaraan dan rasa lapar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.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 Amin.